Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Cerita KKN Desa Penari diangkat dari sebuah utas misteri dari akun Simple Man dan film ini berhasil menarik perhatian jutaan penonton Indonesia. KKN di Desa Penari ini mengisahkan 6 mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di desa terpencil yang sangat misterius. Tetapi KKN mereka di desa itu tidak berjalan seperti biasa. Satu persatu dari mereka mendapatkan gangguan dari makhluk halus yang menguasai tempat tersebut. Mereka terdiri dari tiga perempuan dan tiga laki-laki. Mereka adalah Nur yang diperankan oleh Tisa Biani, Bima yang diperankan oleh Ahmad Megantara, Anton yang diperankan oleh Calvin Jeremy, Widya yang diperankan oleh Adinda Thomas, Ayu yang diperankan oleh Agni Aku, dan Wahyu yang diperankan oleh Pajar Nugraha. Tiga karakter perempuan yang menjadi tumbal dan korban ancaman makhluk gaib, yaitu Ayu, Widya, dan Nur di mana mereka selalu dihadapkan pada gangguan gaib di desa mereka KKN. Target utama Badarawi adalah Widya, sosok perempuan muda, cantik, dan hangat untuk dijadikan tumbal dan menggantikannya menari di alam gaib. Konon, Badarawi kerap memangsa anak muda, terutama perempuan di desa mereka, KKN. Sementara Nur memiliki sosok roh pelindung, yaitu Mbah Dok, harus berjuang menjaga Widya dari pengaruh sang penari gaib. Di sisi lain, Ayu menjadi alat sang makhluk halus untuk mendapatkan Widya dengan berbagai iming-iming manis karena Ayu diliputi hawa nafsu sehingga menjadi pintu masuk bagi Badarawi menjebaknya dalam serangkaian peristiwa gaib. Sosok Ayu jelas di sini sebagai wanita yang mudah tergoda dibandingkan Widya dan Nur. Namun ketiga perempuan itu bergelut dalam peristiwa aneh yang sama, teror dari sang hantu penari. Benar atau tidak, cerita KKN di Desa Penari ini yang jelas menggambarkan perempuan dalam posisi memiliki beban lebih dibandingkan karakter laki-laki. Padahal, mereka satu kelompok dalam KKN itu. Posisi terancam perempuan bahkan sampai ke dunia gaib, guys. Konon, dunia gaib Desa Penari, tempat di mana Badarawi menjadi penghibur sepanjang waktu, menari mengelilingi para lelaki yang membutuhkan hiburan. Itulah sebabnya Badarawi mengincar Ayu untuk menggantikannya menari di alam gaib. Namun, film ini juga menunjukkan kekuatan karakter perempuan yang tidak lemah, serta mampu keluar dari ancaman dunia gaib. Itu hal positifnya, guys. Terlebih nur, bahkan di antara teman laki-laki yang lain, nur berlaku sebagai sosok pemimpin yang menjadi payung pelindung bagi teman-temannya dari ancaman makhluk halus. Diam. Prinsip kuat nur yang didukung oleh ajaran agama yang kuat membuatnya menjadi yang pertama dalam mengambil keputusan penting dalam keseluruhan plot film ini. Bahkan, alam gaib saja tetap mengincar kaum perempuan. Oke, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama tahu kalau misalkan kita punya video baru.